Assalamualaikum. Jadi uh, aku tadi kan mau mengambil apa makota, cuman tadi petunjuknya tidak boleh menggunakan alat, harus pakai tangan. Terus aku tadi kan ngomong uh, lain waktu kapan-kapan bisa aku ambil nggak? Uh, dia bilang nggak bisa, harus sekarang karena pintu gerbangnya terbuka. Nah ini permasalahnya saya dah perlu mati juga ada perlu yang tidak bisa ditinggal gitu loh jadi saya tidak bisa mengambil mahkota itu loh. cuman disitu kan ada hodam ada makhluk goib e, macan loreng dimana nanti mau saya ambil jadi saya nanti mau ngambil tanahnya saya bawa ke rumah jadi nanti saya mau saya tarik secara jarak jauh gitu. yuk kita ke tempat lokasi Cuma kita ngambilnya pakai daun Jadi daun apa mas? Itu mang mas? petunjuknya mas? Daun Daun apa itu? Ben... Si kok bentul mang mana? Uh, bote? Ya, bote atau bentulnya Coba kita cari Sapa, yang... nah, di Coba kita cari Apa diisar ke mana ya? oh itu yang lagi oh iya itu man. talas Ini daunnya Jadi petunjuknya Mau ngambil tanahnya harus pakai daun ini Nanti kita bawa pulang Dan nanti kita ambil secara jarak jauh karena ini kan, sekarang di mana Kita ambil kita udah ngambil tanahnya dan sekarang kita bawa pulang cuman kita mau mandi dulu ritual yes. Ini air sumber, aku tak apa, tak minum dulu ya. Ini tanahnya yang ketam dulu Jadi, siapa nesak cerita nih aku oleh mustikoni gini mas? Udah Jadi pas aku biein Semedi di kono, di kono mana yang aku ambil untuk saya bawa pulang dimana nanti uh, sesuatu yang ada di pohon di situ mau saya ambil secara jarak jauh gitu. ini tempat air dulu saya pernah mendapatkan mustika di sini aku mau minum dulu. yuk ikut kita mau mandi Kata Yo Ini perjalanan, uh, saya mau ritual, ini perjalanan uh, menuju, uh, saya ditarik energi di sana, di ada pohon besar, saya nggak tahu pohonnya di mana, yang jelas saya ditarik, yuk ikut saya. Ini pohonnya, Jadi, aku jadi kan, dapat petunjuknya di sini. Pohon ini, Dapat aduh di uh, sinar hai, itu Kok ya. aku sini? sama. Yeah. sini. coba disitu. cuman energi mau emang nih Mas. aku mau bakar dua dulu, jadi aku mau mendeteksi maksudnya apa. Kok aku diperintah ke sini? Jadi gaib memerintahkan saya di sini karena ada sesuatu yang tidak saya tahu. Jadi, di sini saya akan mau cari tahu. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam Kula Nanu Wijaya pranata, Kutu Nisang Yang Panitorsi Abdi Dalam Kerajaan Mataran Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya poro danyang-danyang Kake danyang-danyang danyang. Poro Mbawrutso Bedakrawang Singgabdo Sumber Nyolo Niki Gondo Arum Ham Jumawis Jenengan Kulaturi Tindak Tatung Riki Empran Klayu Niat engsel ngaji curang, penatas-penatasan sejati, sejati, sejati, Ningra, soros, hang sepi, sepi saking tersanip gusti Salah, Waalaikumsalam gondwali pun salam ya, hadamul khazan, dia, damul bin, dia, hadamul khazanul jasad, dia, damul hadamul malaikat, ya, ridha, Jadi di sini anu anu Mas. Ono apa itu? Apa itu jenenge? Mahkota. Mahkota dari emas. Jadi di sini tertanam mahkota dari emas. Takon di Jadi kita cek peninggalan ini, kerajaan itu mapel lagi mas Oh okay. di Itu, disini Ini di lokasi ini di sini, lokasinya Di sini mas, lokasinya di sini Mas oman bisa ke situ gak mas? Bisa enggak? Aos, jatuh lho Ini tak ganteng, tak ganteng Aduh, aos, apa apa sama? Sama di sini. Jadi di sini. Di sini, Orno Mahkota Emas. Ini adalah. Peninggalan yang terkubur di sini adalah peninggalannya kerajaan Tumapel. Jadi sebelumnya kerajaan Singosari. Jadi saya tadi ditarik, ditarik sama goib yang ada di sini memberitahukan untuk mengundang saya ke sini. Dan, dan saya gak tahu, saya diundang ke sini ada apa? Ternyata di sini ada eh, mahkota yang terbuat dari emas dan peninggalannya kerajaan Tumapel lah, lalu caranya gimana untuk mengambil ini ya Opo? caranya ya obo. tapi agak dalam ya mas hmm. kita coba ya bisa ngerti bisa di -kanu pakai tangan cuman posisi koordinatnya sini, sini. Cuman hijau kemacam mas Tadi pas saman semadimang apa yang saman ruih? Uh, itu tumpeng Tumpeng? Iya tumpeng Tumpeng emas mas? Iya tumpeng Nah tumpeng itu kan mungkin disimbolkan ini mas mustik, apa? Mahkota emas itu tadi Itu tumpeng koteh apa tumpeng nasi kuning itu? Nasi kuning lah iya kan tumpeng iki kan sama aja dengan eh, berarti di gambarno podo karo iki apa mahkota mahkota emas. Jadi di sini ada mahkota. Cuman agak lah Kini kita nggak bawa alat karena memang kita nggak niat. Di sini tertanam mahkota cuman agak dalem. Anu mas. Ah, ini, dah. Nah, teman. Tidur, mas. ini pengambilan eh apa? aku tak coba komunikasi apa bener ini apa jadi ini mahkota asli nyoto apa mahkota goib jadi gini jadi aku tadi kan tanya ini makota mahkota ini makota asli nyoto, maksudnya nyata yang terkubur atau makota goib. Uh, ini dia bilang ini makota asli nyoto mas, ya. Cuman dijaga, nah itu berarti disembunyikan sama makhluk goib di sini. Lah kira-kira kapan-kapan iso tak joko kepora? Jadi gini, aku tadi bilang kira-kira kapan-kapan bisa tak juk, tak ambil, tak cukup, maksudnya kapan bisa, kira-kira kapan-kapan bisa aku ambil enggak? Dia bilang tidak bisa, harus sekarang, gitu. harus sekarang. Karena ini mungkin harinya, harinya terbukanya eh, gerbang ini tadi. Pagi. Okay. Saki hari nekuk. Tanam keris barang, Mas. Keris apa, Mas? Nah, nanti keris apa tuh? Aku keris keris iki aneh, maksudnya aku keris langka ya. Maksudnya aku jarang dilok keris ini jadi apa aku pakai tanganku iso enggak? Aku mengambil ini pakai tangan telanjang iso enggak? maksudnya aku enggak bawa alat. Ya? Lagi, nah, ikhtiar ya siapa tahu rezeki namanya ikhtiar hai, hai, hai, hai, hai, Assalamualaikum hai, hai, Sebelum apa, sebelum tinggal?